di akun IG pribadinya Foto bareng Kak Sania ya, persahabat ya Masya Allah Aura dari calon mantan ini memang luar biasa banget persahabatnya Diunggah kembali oleh akun Lesti Bilal Galeri Underscore Kalimat caption juga dituliskan Wanita-wanita anggun cantik luar dalam Masya Allah Tentunya suka banget nih fans Kepada penampilan Dedek Lesti kejuaraan malam hari ini Dan untuk kabar terbaru Malam ini ini ada info cuplikan persahabat ya, untuk cinta abadi Leslar di Antefeni. Bersahabatnya masya Allah, di sini kita lihat kakak Bilar dan Dede Olesis dan Marahan nih, persahabat sedang ribut nih. Tentunya acting luar biasa nih, yang tentunya dilakukan oleh Dede Olesis dan kakak Bilar dalam cinta abadi Leslar. 4 ketiga persahabat ya, terlihat di dalam mobil. Kakak Bilar marah kepada Lesti Kejora. Ya, marah tentunya. Dedek Lesti ingin ambil off air untuk menyanyi, bersahabat ya, dan tidak diizinkan oleh Kakak Bilar nih. Ngambeklah Dedek Lesti Kejora tuh para sahabat, ya, aduh. <laughs> Dan Kakak Bila sebagai suami tentunya bertanggung jawab Untuk semua kebutuhan dari Allah Sikri Masya Allah tanggung jawab dari Kakak Bila ditunjukkan Dalam acara cinta bernilai seluruh part 3 persahabat ya Dan setelah di rumah nih persahabat ya Tentunya Kakak Bila juga tambah pusing nih Mikirin Acara ngunduh mantu di Medan persahabat ya Sampai Kak Bilar menelpon WO-nya nih Kak Kirana Fari ditelepon oleh Kakak Bilar langsung Untuk menanyakan persiapan Acara ngunduh mantu di Medan di persahabat ya Dan tentunya acara persiapannya baru 80% Dan belum rampung Sontak Kakak Bilar juga Tentunya agak sedikit marah Kepada Dedek Lesti Kejora Wow, tentu tunggu saja kelanjutannya Di ADV Cinta Abadil Leslar, Sahabat Yang ini luar biasa, tentunya makin Penasaran dengan acting-acting Yang selalu tentunya Membuat kita deg-degan nih Pak Sahabat, ya Dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar Kita tunggu saja informasi selanjutnya stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru selanjutnya ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.